tidak suka jika sudah memojokkan Nandini dalam segala hal. Aku lelah sekali. Apalagi hari ulang tahun Sifam. Lebih baik jangan merusak suasana. Kita bicarakan semuanya besok pagi saja. Akan kita pikirkan. Nandini... Kau jangan cemas nak. Semua akan baik-baik saja. Kata-kata sudah tadi, jangan dimasukkan dalam hati, dia hanya sedang tertekan, jadi tidak sadar dengan kata-katanya. Tidak apa-apa ibu, orang marah hanya pada keluarganya. Ayah mewujudkan cita-citanya lebih baik. Singkirkan puter ayah, siapa itu? Sana Sifa Sifa di mana Aku tahu kau di sini Sifan Karena hanya kau yang tahu Sekarang juga hari ulang tahunku Sifan keluarlah Kita potong kuenya bersama Kau marah kepadaku Karena aku menyuruhmu untuk pergi Butuh bertahun-tahun untuk mencarimu. Aku mau minta maaf kepadamu, Sipam. Aku minta maaf. Keluarlah, Sipam. Semakin kau ingin bertemu, semakin aku menjauh darimu. Kau tidak akan menyadari, sangkar sing yang kau temui hari ini adalah adik kembarmu Siva. Kau tidak akan pernah bisa bertemu Siva menandingi. Ibu, hari ini Siva memberiku tanda bahwa dia baik-baik saja Tapi kenapa dia tidak menemui aku? Aku merayakan ulang tahunku sendirian Bahkan kurayakan ulang tahun berikutnya bersama Siva. Aku janji padamu Ibu